Bahkan banyak yang menyebut etnis ini yang terdalam terkena imbas baik positif atau negatif terhadapnya Salah satunya adalah teracak pada jejak budayanya Semenjak masa awal sekali pada masyarakat Jawa kuno Di wilayah yang menjadi pulau terpadat di dunia ini sudah ada kekuasaan yang eksis, terorganisir, dan rekan kuat sistematis Dan menjadikan harimau menjadi sosok yang agung Harimau adalah hewan yang cukup populer dan tidak asing di telinga kita Harimau sering menjadi suatu lambang seperti lambang barang Tim olahraga, merek kendaraan jurus jilat yang dimiliki jagoan dan hal berbau harimau lainnya Harimau sering dijadikan suatu lambang barang karena harimau memiliki filosofi agung tampan berkuasa berkuasa cepat kuat indah esotik dan populer Dikisahkan dari tutur-tunlar yang kami ketahui Orang Jawa terhadap kekuasaan galibnya Macan yang sedang tertidur Sebab mendadak bisa bangun Keras mengaung atau bahkan mengamuk Tak terkendali Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi amok Orang Jawa yang keseharinya terkesan bersikap mengalah Berkata terjaga dan lirih itu sebenarnya menyimpan energi kemarahan terhadap kekuasaan yang dirasa menindas batinnya. Di sini ada falsafah tiga, ngalah, ngalih, ngamuk. Jadi, sekelas memang orang Jawa punya budaya diam karena sejak leluhurnya mereka kerap terpinggirkan oleh kekuasaan cara bermusyawarahnya yang pada zaman milenial ini disebut demokrasi pun unik ini karena hasilnya bisa ditentukan oleh orang yang lebih tua dan berpengaruh meski sosok itu tidak ada dalam ajang yang disebut sebagai musyawarah itu berbeda atau tidak seegaliter dengan bentuk musyawarah dalam rapat adat di masyarakat luar Jawa yang lebih lugas dan susah diintervensi oleh pihak yang berada di luar ajang musyawarah dari dulu leluh Jawa pun sebenarnya sudah punya persepsi sendiri berupa pasemon atau kiasan terhadap kekuasaan dan orang yang berebut, berburu serta ingin berkuasa ada sebutan wong kuoso iku koyo nunggang macan berkuasa itu seperti orang naik di punggung harimau ketika akan naik ke atas macan mereka berubah sekaligus ketakutan ketika sudah berada di atas punggungnya mereka bisa menjadi sosok menakutkan namun ketika akan turun dari posisi yang sebelumnya berada di atas punggung itu yang berkuasa pun ketakutan sebab bisa dimangsa sang macan. Episode berburu macan ini dalam budaya jawa dikenal dengan kiasan berupa festival berburu binatang buas itu yang diberi nama Rampongan Simo. hebatnya lagi nasihat lain juga perlu direnungkan terutama bagi para keluarga dan orang-orang di sekitar lingkungan kekuasaan. Hal itu adalah ujaran ojo kudungan pelulang macan. Jangan berkerudung, berlindung kepada kulit harimau, yang artinya sederhananya adalah. Dan suka berlindung balik kekuasaan Agar terlihat menakutkan Berwibawa Atau gahar <tik> Celakanya lagi Di masyarakat Jawa kerap menyimpan Dendam dan konflik berdarah Sampai turun ke generasi Tingkat 7 Tentu masih ingat Kisah kutukan empu gandring yang mengisahkan kekuasaan Ken Arok saat membunuh adipati Tumapel dan kemudian meratakan jalan menuju singgasana kekuasaan selaku raja Singosari. Di kisah ini, Radjelata cuma diberlakukan sebagai objek penderitaan layaknya Kebo Iju yang jadi korban ambisi kekuasaan sahabat karibnya, yakni Ken Arok itu. Perlu diingatkan pula adanya ujaran Jawa klasik yang lain yang terkait imbas dendam dan konflik Ada pepatah begini Dadiyo godong tan sinwe dadiyo banyu norah cinau. Bila menjadi daun tidak akan sudi menyobek, bila jadi air tak akan mau menciduk Berburuk kekuasaan di Jawa ternyata telah mengarip badan Pendarahan kesumat hingga lintas zaman. Maka ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh, dan juga ojo adigang, adigum, adiguno besar kepala, yang terutama pada segala sesuatu yang terkait dengan kekuasaan.